Heyo, welcome back again Kembali lagi bersama gue Dan kakek Zeus Kakek kita, kakek kesayangan Si engkong engkong pragmatik Place, siapa lagi Kalau bukan si kakek jius ya bosku ya dengkot uh anjing kali 15 enggak connect bosku baru aja kita mulai langsung dibantai dengan petir-petir yang jedar-jeder ya bosku ya. mantap sekali bosku semoga aja slot gacor hari ini get of Olympus ini ya jadi slot gacor hari ini ya bosku ya. mantap sekali jos Gandos top Marco top Joss Margo Joss ya bosku ya Oke okay, ayolah kaki ganteng Berikan yang mantap-mantap buat cucu Kesayanganmu ini ya bosku ya Iya eh, bosku ya kakek ya Gimana sih si kakek ini Ayolah langsung aja bosku Eh Langsung aja bosku Langsung aja kakek Berikan cucumu ini Langsung free skater dong kakek Aduh, ya ampun kecedot kaki gua Anjir gara-gara Si kakek ini ya bikin gue penasaran nih RTP tinggi ya bosku RTP tinggi 82% ini kita lihat ya tapi dari pecahnya sih belum masuk ya bosku ya mudah-mudahan aja segera nih dikasih petunjuk ya bosku petunjuk ini wangsit lah ya kita lihat aja ya kita lihat clue-cluenya ya. dengan cara ya lihat aja pecahnya seberapa banyak pecahnya bosku ya. kalau tadi sih masih kurang ya walaupun petirnya saling samber ya dari tadi jeda jedar ya. tapi kita coba aja. Ini udah mulai nih, udah mulai terus-terusan nih pecahnya. Dikit, giliran udah dibilang mulai, langsung udah berhenti lagi dia. Giliran dibilang berhenti, dia langsung dapat lagi. Seperti ini langsung connect kan. IDIOI, IDIOI, GILA. Yoi Josmarco Jos nih pecah di luar bosku ya mantap sekali Josmarco Jos top atau bosku ya langsung 44 rebet kita auto dapet cuan ya langsung mod kita modal kita hari ini kita bawa 200 ribu bosku ya Oke bagi kalian yang mau coba bermain game off links, di website yang gue mainin ini ya website yang sangat gacor ya bosku ya website yang memberikan gua cuan setiap harinya bosku ya tapi kita tapi kita harus memberikan nasihat juga bagi kalian bagi teman-teman yang belum pernah bermain slot gate of Olympus ini ya bosku belum bermain bermain permainan slot jangan coba-coba ya bosku ya. karena nanti bisa ketagihan nih ya bosku apalagi cuan terus kayak gue anti rungkat rungkat klub lah pokoknya kita bosku Mau ya. pokoknya mantep sekali pola yang gue mainin ini bagi kalian yang mau juga dapat pola-pola yang terupdate setiap harinya. Oh, ini dia bosku langsung dikasih, tai bosku. Dikasih free spin bosku. Semoga aja nggak boncos ya bosku ya. Bagi kalian yang belum pernah coba dilarang coba-coba ya ya Nanti ketagihan. Nyari cuan kok coba-coba. Tapi ya nyari cuan hanya untuk hiburan ya bosku Jangan digan, jangan dibuat untuk pekerjaan ya bosku ya jangan dijadikan sumber mata pencaharian sumber kerjaan kalian karena kalau kalian jadi kerjaan nih modal sebanyak apapun pasti rumangkat ya bosku ya jadikan aja sebagai iseng isengnya setiap Um uh, mantap sekali percaya itu apa namanya gelas general itu ya atau piala ya atau trofi lah bisa disebut seperti itu itu se sesuai -se -se. kan jadi lupa jadi ini gara-gara gelas jenderal ini mantap kali memanglah pecah terus gelas itu ya. Jos gandos lah pokoknya top Marco top Jos Marco Jos ya, السبسك. Ya. Jangan coba-coba ya bosku bagi yang belum pernah bermain ini dilarang coba-coba ya bosku ya. Tuh kan pecah lagi gila lo dan bagi kalian yang nonton masih di bawah umur 18 tahun jangan ya dek ya jangan bermain seperti ini karena ini permainan perlu apa kemantangan emosi ya boski ya <gif> kita nggak boleh terbawa emosi bosku banyak yang udah dewasa aja tuh pada nggak bisa nahan emosinya gara-gara dikasih menang dia serakah dikasih kalah dia penasaran jangan kayak gitu ya bosku ya jadi kalau misalnya kita hari ini udah depo sekali rungkat terus coba depo lagi e, masih rungkat ya depo receh receh aja dulu ya kalau misalnya masih rungkat ya udah jangan kalau misalnya kita depo langsung gede terus rungkat ya udah jangan depo lagi bosku ya besok lagi kalau mau depo ya bosku ya. kalau bisa sih kalau udah ada tanda-tanda rungkat Pecahnya jarang itu udah langsung aja stop atau ganti game yang lainnya boski ya. Kalau misalnya ih kok nggak pecah-pecah nih di si kakek nih langsung kita pindah ke nengincah. Kalau nengincah susah juga pecah. Kalau jarang pecahnya langsung auto kita ke switch bonanza ya ya. Tapi kalau misalnya uh, kalian lihat RTP kalian nggak bakal ngerasain seperti itu sehingga perlu pindah-pindah dulu ya cari tahu. Eh, di sudut sana sini ya kalau kalian lihat RTP makanya kalian lihat RTP dulu cek-cek RTP ya bosku bagi kalian yang mau tahu RTP nya di mana yang valid yang tergaco yang terupdate setiap harinya pokoknya just Marco setelah lah nih RTP ya langsung aja ke tentang channel gua bosku di tentang channel linknya ada tuh lengkap banget tuh bosku nggak usah ke tentang channel dah ke kolom komentar nanti gue taruh deh kalau kalian mau tahu ya atau kalian langsung aja gabung ke grup WA gue ya, di sana kita bisa sharing-sharing ya, Bosku. Tanya-tanya aja langsung ke adminnya. Kalau misalnya susah uh, di grup nggak ada yang jawab, atau kalian, "Uh mantep, mantap sekali, Bosku!" Ayo, petirnya kaget, jus naikin, naikin tangan loh, angkat ketek lu, Zeus Astaga! Si Zeus ini bener-bener ada. -bener Kalau kalian susah ya, kalian males untuk... Uh, Uh, apa namanya nulis-nulis hmm. di grup ya ngetik-ngetik di grup langsung aja kalian bisa wa ke japri ke nomor gua yang ada di sana ya bosku atau ke admin admin yang lain juga admin adminnya pada responsif kok bosku ya nggak bakal kalian nggak uh, bakal nggak bakal kalian dicuekin pokoknya pasti dijawab kok sama admin admin kita ya bosku ya Oke kita coba buy spin di 240 Rebet bosku ya semoga aja ini Uh, sudah berada di momen yang puncaknya bosku ya gue lihat sih momennya sudah deket ya bosku ya semoga aja ini nggak jadi boncos deh langsung aja kita cek ya bosku ya dilihat bosku semoga aja ini enggak boncos ya semoga ini JP langsung ya kalau bisa JP paus lah ya paus benedictus apa pause apa tuh namanya uh mantap sekali hmm Oke, okay, pecahnya lagi, Tambahin lagi dong. Nice, kali 12 belas, gak connect gobloks goblok sekali. Ayolah, lo lo lo lo lo biru lagi petirnya, tapi gak connect ini apa-apaan sih, Zeus? Weh, gue beli langsung. Al anjir, kali 100 bosku. Gila, gila, gila, gila banget asli, gila banget. Anjing, kali 100, sayangnya cuman berapa ribu ya? Uh mantap sekali bosku ya mantap sekali gila Sumpah hmm, ini dia yang paling mantap nih paling jos Marco Jos ya uh auto 700 rebet kita gitu dong yo ii. gila auto sensasionalnya parah gila parah asli ini gila parah bener-bener gila asli gila gila gua pikir ini bakalan boncos ya bakalan rungkat tadi enggak eh, taunya malah dikasih petir kali 100 ini memang coba kalau gua nggak by spin belum tentu kita dapet petir kali 100 ya bosku ya memang memang RTP yang gua pakai ini ya RTP dari website gua ini ya dari situs yang gua mainin ini, ini benar-benar RTP nya valid banget valid bingo asli-asli no debat pokoknya ya anjir yoi 3000 oke okay, lumayan banget 3000 kali 300 yoi gila gila yoi anjir dapat satu juta bosku gila emang banget banget gila banget sih kakek Zeus ini ya pokoknya nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi dah gua pokoknya habis ini kita WD aja bosku ya udah langsung kita WD aja bosku sekali buy spin lang langsung WD ya kita boski ya. beli sekali langsung WD WD nya 1 juta bosku untung kita al-in tadi 240.000 wuhuu yoi cekicrot bosku langsung cekicrot ke tentang channel ya bosku ya biar sama-sama ngerasain Maksudnya, eh, maksud ngerasain JP PAUS kayak gue ya, Bosku. Okay. Thank you banget! Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, Bosku. Thank you banget buat kalian yang selalu du dukung gua. Ketemu lagi di konten selanjutnya, di video gua selanjutnya. See you guys, semuanya bye-bye.